Halo. Beh. Darar. Lagi juga bre. Ora. Ngantuk. orang ngantuk ah. Lope. Halo. Oh. Sampai ya. jam dulu, kasih tendang ini ya. Saya oke, di situ dia sayang, sayang. Aduh. ya. Hai, hai, hai, hai, hai, duit so sih akunnya, C, C, se se se se se C, C, se ya twelve seconds later Pak, stop on your I want dan salah tak cebut saat tekane ini